yang kita kenal dengan kitab Sahih Muslim dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasan Sahih Muslim berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Al-Hajjaj. Mengapa Nabi mengatakan Al-Qur'an dan keturunanku bis sunnah Karena di akhir zaman nanti yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah ini adalah Ahli Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi kalau kita sudah punya pegangan, abduw alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Karena di akhir zaman, airnya amat sangat kencang, ombaknya sangat deras, karangnya tajam. Kalau kita tidak naik ke atas perahu yang kokoh, kita akan terombang ambing, terpecah, terbingungkan. Allah SWT mengumpamakan iman ini, kasyajaratin tayyibah, seperti pohon kayu yang kokoh akarnya menghunjam ke dalam bumi wafar'uah hafiz sama asluha sabitun akarnya akar tunggal yang menghunjam ke dalam tanah wafar'uah sabitun sedangkan pucuknya ujungnya menembus langit andai pokok kayu itu sampai pucuknya ke langit dan akarnya ke dalam tanah sekencang apapun angin akhir zaman dia tidak akan tercabut paling-paling patah namun tercabut tidak Hari ini umat ini begini lemah, pucuknya tidak sampai ke langit, akarnya tidak sampai ke tanah. Dia terombang ambing, kemana air, ke hulu, ke hilir dia akan ikut. Tanaman yang tidak sampai ke pucuk, ke langit, dan tidak mengakar ke tanah, tanaman itu bernama enceng gondok. Akhirnya umat ini terombang ambing. Bersyukur sekali para jamaah, sahabat, adik-adik, kakak, abang sekalian yang berada di tengah alibaitin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut nama mereka minimal tiga kali empat kali lima kali tujuh belas kali sehari selama semalam Allahumma wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad bukti bahwa Ali Muhammad itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada wujudnya sampai hari ini seandainya tidak ada wujudnya sampai hari ini mungkin orang berkata-kata mengapa kita sebut dalam sholat tapi orangnya tidak ada Mungkin orang akan ragu mana kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW itu. Kenapa disebut Ali Muhammad tapi orangnya tidak ada. Dijaga Allah demikian penjagaan yang luar biasa. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa kurrati ayunina Muhammad SAW lalu kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang luar biasa sayyidatunisa i ahliil jannah sayyidatuna fatimatu az-zahra lalu melahirkan dua orang yang juga sayyid kata nabi innal hasan wal husain sayyida syabab ahliil jannah maka kita menyebutnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, itu bukan dibuat oleh Abdul Somad berdasarkan di sahih innal Hasan wal Husain sayyida Syababi ahli jannah. Lalu kemudian Sayyidina al Husain Melayu memiliki seorang anak laki-laki bernama Sayyidina Ali untuk membedakan antara Ali kakeknya dengan Ali cucunya maka bergelar Ali Zainal Abidin Zainal perhiasan Abidin orangnya ahli ibadah karena Al-imam Al-imam Az-Zahabi Al dalam kitab siar A'lam An-Nubala Al mengatakan dia sehari semalam bersujud al-fasajjadah seribu kali sujud maka disebut juga dia dengan Imam As-Sajjad orang yang paling banyak sujudnya disebut dia dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah dia memiliki seorang anak laki-laki lalu kemudian Imam Ali Zainal Abidin memiliki seorang anak laki-laki Imam Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidatun Fatimah dari Sayyidatun Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Husain dari Sinul Hussein turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad al-Baqir turun kepada Sayyidina Jaafar sadiq turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi turun kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, turun kepada Sayyidina Aisa, turun kepada Sayyidina Ahmad bin Aisa disebut dengan Al-Muhajir karena dia hijrah berpindah ke negeri yang pernah didoakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Tempat itu dipilihkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dari keturunan-keturunan inilah lahir ulama yang ilmunya sampai ke atap atap itu bahasa Arabnya sakaf orang yang ilmunya sampai ke atap disebut dengan sakaf orang Arab menyebutnya sakaf karena orang Indonesia sulit menyebut sakaf mereka menyebutnya as -saygaf lalu kemudian ada bin Yahya, bin Syekh Ibu Bakar ada Al-Haddad, ada Al-Jifri lalu kemudian salah satu ada al Gadri, salah satu dari mereka datang ke Nusantara, mereka datang ke Nusantara untuk menyebarkan dakwah Islam yang luar biasa lalu kemudian salah satunya adalah Sayyidi Al-Habib Hussein al Gadri menjadi seorang mufti di Pulau Kalimantan lalu kemudian Sayyidi Al-Habib Husain al-Ghadri memiliki seorang anak laki-laki bernama Sayyidi Abdurrahman bin Husein al-Ghadri. Lalu kemudian dia menembakkan meriam. Ditembakkan meriam sebagai alat perjuangan. Lalu pelurunya itu jatuh. Di mana peluruku ini nanti jatuh. Disitulah aku akan mendirikan sebuah masjid. Pelurunya itu jatuh ke tengah hutan dan di hutan itu banyak sekali jin-jin perempuan. Orang Melayu menyebut jin perempuan itu Pontianak. Di sini disebut dengan Kuntilana. Lalu kemudian di kota itulah didirikan semua masjid yang sampai hari ini besar berdiri. Dan orang Pontianak itu ada di sini Ustadz Lukmanul Hakim. Betapa mereka tidak hanya sekedar berdakwah, Tapi mereka menegakkan syariat. Mereka mendapatkan kedua-duanya seperti diajarkan oleh kakek mereka dalam doa Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Fid dunia hasanahnya mereka mendirikan kerajaan. Itulah dia kesultanan Islam Al-Qadriyah. Al-Qadriyah. Lalu kemudian istananya tegak sampai hari ini berdiri di tepi sungai Kapuas di Pontianak. Lalu di samping itu ada masjid masjid yang amat sangat megah kebanggaan bagi orang Melayu. Dalam satu hembusan nafas mereka mereka berkata kami punya masjid tapi kami juga punya kerajaan punya kesultanan dan Sultan terakhir Sultan Abdul Hamid menyerahkan kesultanan itu kepada Presiden Insinyur Soekarno sebagai bukti kecintaan mereka kepada negara kesatuan Republik Indonesia para habaib para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Nusantara mengajarkan kepada orang Melayu yang sebelum menyembah pokok kayu menyembah batu menyembah hantu menyembah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam mereka tidak hanya sekedar mengajarkan berzikir bersalawat tapi juga mereka mengajarkan bagaimana mengelola sebuah negara kerajaan yang besar yang sultannya sampai puluhan lebih lama kita bersultan daripada bernegara kita bernegara baru hanya sekitar 70 sekian tahun dari sejak tahun 1945 sampailah pada tahun ini 2022 tapi dengan kecintaan yang luar biasa kita mengatakan Allahu Akbar sama-sama mengusir Belanda dan kita bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dari zuriat keturunan Rasulullah Alaihi Wasallam bernama Sayyidi Al-Habib Uthman Shahabuddin dari Fambanahsan lalu kemudian beliau datang ke Pulau Sumatera tepatnya di Riau saat itu Riau belum lagi bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia berdiri Kesultanannya pada tahun 1723 hijrah 1723 Masehi hari ini kita 2022 lebih begitu lamanya 300 tahun yang lalu lalu kemudian ada salah seorang Raja Melayu memiliki seorang anak perempuan, Tengku Embung namanya. Orang Melayu di Pulau Sumatera sangat cinta dan sayang kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak hanya memberikan hatinya memberikan imannya anak gadisnya dia berikan maka menikahlah Tengku Embung dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak itulah raja-raja Melayu di kampung halaman kami di Pangkal namanya bergelar syarif syarif di Pangkal namanya adalah kehormatan maka sultan yang terakhir bernama Sultan Syarif Kasim yang menjadi sultan terakhir menyerahkan kedaulatan Kesultanan Riau Melayu Sumatera pada tahun 1946 kepada Presiden Insinyur Soekarno dan menyerahkan 13 juta gulden untuk perjuangan Indonesia melawan Belanda. Begitu kecintaan kami kepada negeri dan bangsa ini. Jadi kalau ada orang terheran-heran kenapa bangsa Melayu di Sumatera itu sayang sekali kepada Abaib zuriat Karena nenek moyang kami mengajarkan 300 tahun yang lalu, generasi ke-7 sampai hari ini kami tetap mencintai mereka sebagai raja sebagai Sultan sebagai ulama yang mengajarkan kami dari menyembah benda kepada menyembah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini kami mengabadikannya dalam tiga nama Sultan Syarif Qasim sebagai nama jalan yang besar nanti kalau saudara-saudaraku datang ke Riau Sumatera kampung kami silakan melihat jalan Sultan Syarif Qasim sebagai nama Habib yang sekaligus Sultan Lalu kemudian Sultan Syarif Qasim diabadikan sebagai nama airport, airport Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim juga diabadikan sebagai nama Universitas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Dalam satu hembusan nafas kami adalah Melayu, dalam satu hembusan nafas kami adalah pencinta Zuriat Rasulullah Dalam hembusan nafas kami adalah orang yang amat sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia Lalu kemudian sampai hari ini ketika ada hadis yang mengatakan Bukankah Nabi mengatakan kamu berpegang kepada dua kita Allah wa surnati Betul, hadis yang mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran dan sunnahku Hadis itu disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, karya Imam Al-Hakim. Disebutkan juga dalam kitab Muwatta Imam Malik. Apa kata Imam Malik bin Anas? Qatattu allaftu wada'tu kitab hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah. Kitab yang kutulis ini sudah aku presentasikan arattu ala 70 min fuqaha'il Madinah. Sudah aku presentasikan kepada 70 orang ahli fikih Madinah. Kulluhum wata'uni fa sammaytuhu Muwatta'. Semuanya setuju kitab ini isinya, maka ku namakan dia dengan kitab Muwatta'. Hadis yang menyebut bahwa Nabi mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran dan sunnah Ada dalam kitab Muwatta, ada juga dalam kitab Mustadrak Al-Hakim Tapi ulama sepakat bahwa kedua hadis itu do'if Hadis do'if tidak masalah kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi syarah taqrib an nawawi Hadis do'if tidak masalah kalau dia cukup lima syarat Hadis noib bukan masalah akidah, Hadis noib bukan masalah hukum halal haram. Hadis noib tidak ada periwayatnya yang palsu, pendusta, pembohong. Hadis noib bukan sebagai dasar. Hadis noib hanya sekedar fadha'il amal. Tidak ada kontradiktif antara hadis yang mengatakan berpeganglah kepada Qur'an dan sunnah. Hadis satu lagi mengatakan berpeganglah kepada Qur'an dan zuriatku para haba'ib. Al-Quran tidak menyebutkan salat zuhur empat rakaat sir Al-Qur'an tidak menyebutkan salat maghrib dua rakaat jahar satu rakaat sir Al-Qur'an tidak menyebutkan salat subuh dua rakaat Al-Qur'an hanya menyebutkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqillayli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda dari mana kita tahu bahawa salat itu ada ruku ada sujud ada i'tidal ada salam ada kunutnya berdasarkan hadis Nabi tapi hadis itu tulisan di kertas Hadis itu tidak bergerak, hadis itu tidak nampak wujud dalam bentuk audiovisual nyata. Lalu kenapa kita mesti mengikut zuriat Rasulullah Wasallam? Karena hadis menjelaskan secara kisah cerita, sedangkan bukti nyatanya adalah gerakan para habaib. Oleh sebab itu tidak ada kontradiktif antara kedua hadis ini Kedua hadis ini saling melengkapi Berpegang kamu dengan Quran Penjelasan Al-Quran Lihatlah pada gerak gerik para Habaib Dari mulai ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya Ujung rambutnya ditutup dengan kolan suah Setelah kolan suah mereka memakai imamah Berdasarkan ittamam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memakai imamah ketika beliau memasuki kota Makkah. Nabi memasangkan imamah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajahah. Imamah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa jubah mereka dua lapis? Satu di dalam putih, di luar lagi ada dua. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai burda. Nabi memakai imamah Nabi memakai burda dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai asal, memakai tongkat. Bahkan ke, sampai kepada cincin atau khattum bil yamin. Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam Sahih Muslim tentang memakai cincin. Bagaimana mungkin orang berwudu melaksanakan sunnah menggerakkan cincin kalau dia tidak memakainya bersiwak, "La'alla an asyuqqa'a 'ala ummati la amartuhum bis siwak inna Kalau tidak memberatkan bagi umatku, kuperintahkan mereka bersiwak untuk setiap salat. Maka segala gerak-gerak mereka adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang mereka kita semua